Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 497.000 turun Rp 3.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 997.000 turun Rp 2.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 932.000 turun Rp 4.000 dari harga Senin, 29 Agustus 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.744.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.570.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.429.000. Sekian harga emas untuk tanggal 30 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.